Halo teman-teman semua, perkenalkan saya Safira Salsabila atau yang biasa dipanggil Sabel dari Yayasan Terangi. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan sedikit mengenai penilaian valuasi ekonomi ekosistem pesisir menggunakan teknik EOP atau Effect on Production, TCM atau Travel Cost Method, dan CPM, Contingent Valuation Method. Baik, pertama-tama teman-teman semua mungkin sudah paham secara ekologis mengenai tiga ekosistem khas daerah tropis, yaitu mangrove, lamun, dan terumbu karang. Di mana ketiga ekosistem pesisir ini merupakan objek yang biasa digunakan dalam perhitungan valuasi ekonomi sumber daya pesisir dan laut ekosistem tersebut memiliki empat manfaat sebagai jasa ekosistem atau yang biasa disebut ekosistem service. Yang pertama ada provisioning di mana ekosistem memiliki jasa dari nilai ekonomi barang yang dihasilkan seperti ikan, kepiting, udang, dan lain-lain. Kemudian ekosistem juga memiliki jasa sebagai supporting. Nah Salah satu contohnya seperti jasa ekosistem pada ekosistem mangrove sebagai penghasil oksigen atau penyerap karbon. Kemudian yang ketiga adalah jasa ekosistem sebagai regulating atau pada ekosistem mangrove sebagai pencegah abrasi dan penahan pencemar. Dan yang terakhir ada jasa ekosistem sebagai kultur atau nilai aktivitas budaya dari ekosistem seperti untuk rekreasi. Nah di sini bisa dilihat seperti ekosistem mangrove yang memiliki jasa ekosistem untuk membuat ekowisata. Nah, dalam konsep mengevaluasi jasa ekosistem, ini adalah kita menghitung seluruh jasa ekosistem yang dihasilkan dalam bentuk rupiah, seperti nilai mangrove penghasil karbon atau nilai mangrove sebagai tempat asuhan larva. Nantinya, nilai-nilai rupiah dari setiap jasa ekosistem ini akan menghasilkan nilai total atau hasil valuasi total yang akan digunakan untuk pertimbangan dasar menetapkan atau pengambilan kebijakan. Di sini bisa dilihat strukturnya. Bagaimana mengevaluasi ekonomi jasa ekosistem? Nah, kemudian untuk melakukan sebuah penilaian valuasi ekonomi dapat digunakan beberapa teknik berdasarkan level pendekatannya dari yang mudah hingga yang sulit, mulai dari pendekatan harga pasar, pengeluaran langsung, nilai pasar implisit, pengelolaan implisit artificial market hingga non-WTP. Nah, teknik-teknik yang digunakan ini ada banyak. Yang akan kita bahas sekarang yang pertama itu ada Pendekatan harga pasar dengan menggunakan teknik efek on production, kemudian pendekatan nilai pengeluaran implisit atau secara tidak langsung dengan menggunakan travel cost approach atau yang biasa disebut travel cost method, dan yang terakhir kita akan membahas pendekatan menggunakan artificial market atau teknik contingent valuation method. Yang pertama ada efek on production. EOP ini merupakan pendekatan untuk menduga nilai ekosistem pesisir berdasarkan fungsinya terhadap produktivitas perikanan atau didasari oleh supply base nah beberapa jenis teknik EOP dikategorikan ke dalam dua jenis teknik. Yang pertama ada income approach atau mendiskon aliran bersih dari manfaat sumber daya alam yang diambil sebagai nilai sekarang dari Habitat Polisiya. Jadi pendekatan income approach ini mengabaikan biaya produksi yang dikeluarkan. Kemudian teknik yang kedua adalah residual rent approach. Nah, di mana teknik ini adalah menghitung nilai perbedaan antara faktor produksi dan nilai panen dari sumber daya alam. Kemudian, tahapan melakukan efek on production atau EOP ini, yang pertama, kita harus melakukan dulu survei rumah tangga dengan minimal responden 30 kakak. So, setelah itu, kita harus mengidentifikasi manfaat langsungnya. Apa aja manfaat langsungnya? Yang pertama, ada harga sumber daya, lalu kuantitas sumber daya yang dikonsumsi, biaya ekstraksi sumber daya, luas sumber daya dan lain-lain. Secara umum, identifikasi manfaat langsungnya ada dalam uh, tampilan presentasi ini adalah yang paling banyak digunakan dalam melakukan teknik EOP. Nah, data-data yang dibutuhkan dalam melakukan perhitungan menggunakan teknik EOP ini ada beberapa jenis data, bisa dari data primer dan sekunder, serta pengumpulannya pun bisa melalui survei atau melalui koleksi. Nah Data-data ini meliputi hasil produknya, harga produknya, pendapatan, tipologi sosial respondennya, frekuensi atau upaya penangkapan, produksi total kawasan per tahun, sampai jumlah pemanfaat ekosistemnya. Sekarang, bagaimana kita mengolah datanya? di Oke, okay, baik teman-teman. Di sini saya sudah punya data uh, mentah atau data awal hasil survei dari 43 kepala keluarga. Di suatu wilayah terumbu karang, di mana uh, para responden ini merupakan nelayan yang menangkap ikan di uh, sekitar wilayah terumbu karang tersebut. Nah, data-data uh, yang diambil untuk melakukan perhitungan NOP ini apa saja? Nah, di sini pertama yang diambil tentunya nama respondennya, kemudian hasil tangkapan. Dari uh, responden tersebut selama satu tahun, kemudian harga tangkapan, kemudian uh, umur responden, pendidikan terakhir, kemudian besaran keluarga yang ditanggung, lalu uh, berapa lama uh, yang sudah digunakan dalam uh, menangkap ikan. Berapa lama pengalaman dalam menangkap ikan ini, berapa tahun, kemudian uh, pendapatan total keluarganya. Nah, pertama-tama data ini kita pindahkan ke sheet yang baru. Nah, tapi sebelum itu kita harus mengkonversikan dulu uh, semuanya dalam bentuk angka. Nah, di sini hasil surveinya ada uh, kolom pendidikan yang belum terkonversi dalam bentuk angka. Di mana kita bisa mengkonversikannya dengan mengasumsikan uh, bahwa pendidikan berlangsung dari kelas 1 sd sampai SMA itu 12 tahun, sehingga nantinya akan diubah ke dalam angka tersebut. Namun untuk kasus tamat itu akan ditambahkan 1. Jadi misalnya kelas 3 SMA ini 12, nanti tamat SMA ini 12 tambah 1, 13. Ini tamat SMP 9 tambah 1, 10. Kelas 6 SD, 6. Namun tamat SD, 7 karena 6 ditambah 1, seperti itu. Nah, di sini data sheet baru ini sudah saya pindahkan dan pendidikannya sudah dikonversikan ke dalam angka. Kemudian data ini jangan lupa dirata-ratakan dulu. dulu Dan selanjutnya kita harus mencari lon dari data ini. Karena kan ini masih non -linear. kita ubah dulu di sini. Sama dengan lon ini. Dan langsung saja di drag Biar semuanya langsung keubah. Nah, sudah. Kemudian data loan ini nantinya uh, merupakan tabulasi data yang kita gunakan untuk menghitung regresi. Bagaimana caranya? Langkah selanjutnya kita ke data. Kemudian data analisis. Kemudian regresi. Nah, di sini uh, Y-nya ini ya, loan key. Kemudian X-nya X1 sampai X6. Di sini sudah. Nah, kemudian untuk outputnya kita simpan di sini. Biar dekat. Oke, langsung di-enter. Nah, di sini sudah keluar summary outputnya. Di sini ada koefisiennya dari intercept, lalu dari X variabel 1 sampai 6. Nah, kemudian dari data ini kita uh, membuat fungsi permintaannya dengan mencari nilai A. Nilai A ini merupakan eksponensial dari nilai intensif ditambahkan X2 dikalikan dengan rata-rata dari X2, ini ya rata-rata X2 di sini. Eh, ini kayaknya tertek 1 oh ya maaf, ini ya berarti ya yang N ini rata-rata X2. Kemudian ditambahkan lagi dengan uh, koefisien dari X3 dikalikan rata-rata X3 ditambahkan lagi koefisien X4 kemudian dikalikan dengan rata-rata uh, X4 begitu seterusnya Nah, ini oke okay, ini kita tutup oke okay, keluar hasilnya kemudian untuk B nya kita pakai yang koefisien uh, dari X1 Nah, Hai di yang a tadi yang tidak x 1 tidak digunakan ya langsung ke x 2 kemudian setelah itu di sini kita pindahkan dulu nilai k rata-ratanya dari mana kira rata-rata ini merupakan rata-rata yang awal di sini ya ini rata-ratanya ini kan tangkapan tangkapan rata-rata Nah, kemudian di sini saya punya uh, tabel nilai data untuk mencari nilai utilitas atau utilitas EOP yang nonlinier yaitu sama dengan 1 dibagi yang ini ya, teman-teman. 1 -teman. dibagi buka kurung A dipangkatkan buka kurung eh, maaf A dipangkatkan buka kurung B Buka kurung, maaf ya. 1 per B. Tutup kurung, tutup kurung, dikalikan, satu dibagi. Buka kurung, 1, dibagi, B, plus 1. Tutup kurung, dikalikan. Buka kurung, g dipangkatkan. Buka kurung, satu dibagi. D1. Nah ini udah ketemu nilai utilitas EOP-nya atau nilai manfaat dari barang dan jasa yang disediakan atau dihadirkan oleh ekosistem. Nah kemudian setelah itu kita bisa menghitung nilai total benefit EOP-nya, tapi kita harus mencari tahu dulu berapa populasi total di sini ya, populasi total di wilayah tersebut yang uh, melakukan penangkapan di wilayah terumbu karang itu juga. Jadi kita harus cari dari data sekunder. Saya misalkan di sini jumlah populasi yang melakukan penangkapan itu ada 2834 orang. Kemudian total benefit ini bisa kita langsung cari sama dengan nilai utilitas dikalikan dengan populasi. Nah, di sini kita sudah ketemu nilai total benefitnya, tapi untuk mencari nilai total evaluasi, ekonomi evaluasi dari uh, keseluruhan itu kita harus uh, melihat per, per hektar per tahun dimana kita harus cari dulu berarti kan luasannya. Nah, di sini saya tulis total ekonomi valuasi per hektar per tahun itu kita cari di sini luasannya. Kita misalkan juga luasannya itu 1533 hektar. Ini adalah luasan uh, ekosistem yang digunakan untuk pemanfaatan. Ini juga harus dicari menggunakan data sekunder untuk luasan dan populasi. Sehingga total ekonomi valuasi keseluruhannya kita bisa cari dari nilai total benefit dibagikan dengan nilai luasan. Nah ini di sini saya sudah punya nilai uh, total ekonomi valuasinya dalam bentuk rupiah berarti 2 miliar 25 juta 74 245.000 rupiah ini untuk nilai total ekonomi valuasinya. Ini untuk penjelasan menggunakan teknik EOP. Kita lanjut lagi ke metode yang selanjutnya. Metode Travel Cost Method. Nah, teknik ini secara terminologi merupakan teknik yang menunjukkan pada perilaku yang teramati atau terungkap dari seseorang terhadap pilihan yang dilakukan. Jadi, metode ini adalah menduga nilai ekonomi sebuah komoditas yang tidak memiliki nilai pasar dan dilihat dari perilaku yang diamati. Nah, komponen yang diamatinya apa? Yaitu biaya perjalanan ke tempat rekreasi yang dikeluarkan oleh seseorang. Jadi, misalnya berapa biaya perjalanan yang di keluarkan oleh seseorang untuk pergi ke pantai uh, parangtritis misalnya seperti itu. Nah metode ini kebanyakan digunakan untuk menganalisis permintaan terhadap rekreasi uh, di dalam terbuka atau outdoor recreation. Nah ada beberapa asumsi yang digunakan dalam menggunakan metode ini. Yang pertama yaitu satu tujuan yaitu mengunjungi uh, sebuah tempat. Jadi kita mengasumsikan semua orang hanya mengunjungi tempat ini saja dalam perjalanannya. Kemudian tidak membedakan individu yang memang datang dari kalangan pelibur dan mereka yang datang dari wilayah tempat. Jadi benar-benar disamaratakan semuanya, sehingga nilai tempat rekreasi dapat diukur dari biaya perjalanannya. Kemudian, Teknik travel cost method atau TCM ini menggunakan uh, tiga pendekatan. Yang pertama ada individu yaitu survei atas setiap individu pengunjung ke tempat wisatanya. Variabel yang digunakannya biasanya untuk memperjelas biaya perjalanan yang dilihat dari data pengeluaran dan uh, variabel sosial ekonomi lainnya sehingga pendekatan ini lebih didasarkan kepada data primer yang diperoleh melalui survei maupun teknik statistika. Kemudian pendekatan yang kedua adalah zona dilihat dari zonanya dan kemudian pendekatan zona ini biasanya didasarkan pada data sekunder, di mana jumlah kunjungan diduga merupakan fungsi dari biaya perjalanan yang didasarkan pada zona asal pengunjung tersebut. Jadi dikelompokkan berdasarkan zona-zona asalnya dari pengunjung tersebut. Kemudian yang terakhir ada random utility model atau room, di mana pendekatan menggunakan room ini cukup kompleks dan memerlukan pendekatan ekonometrika yang sulit. Nah, untuk yang akan kita bahas sekarang, adalah metode individu atau ITCM. Nah, apa sih metode individual travel cost method? Tadi uh, saya sudah bahas sekilas bahwa ITCM itu adalah survei atas setiap individu uh, pengunjung ke wisata tersebut. Nah, hipotesis yang dibangun adalah kunjungan ke tempat wisata akan sangat dipengaruhi oleh biaya perjalanan yang diasumsikan berkolerasi negatif sehingga diperoleh kurva permintaan yang memiliki kemiringan negatif. Kita CM ini memiliki beberapa uh, tahapan. Yang pertama, kita harus mengidentifikasi dulu lokasi wisata survei kuesionernya. Kemudian mengumpulkan data pengunjung yang berhubungan dengan biaya perjalanan mereka. Apa aja data-data yang dikumpulkan? Yang pertama adalah biaya perjalanan mereka menuju lokasi, kemudian jumlah kunjungannya, kemudian pilihan rekreasinya, hingga karakteristik sosial ekonominya. Dan hingga nantinya akan menetapkan fungsi persamaan dari perjalanan dan mengestimasi travel cost tersebut nah Bagaimana untuk menghitung menggunakan metode travel cost method? Sekarang kita akan melakukan simulasi yang kedua, yaitu dengan menggunakan metode TCM. Oke teman-teman, jadi di sini kita akan melakukan perhitungan menggunakan travel cost method. Di sini saya sudah punya data 100 responden. Dan uh, data yang diambil adalah jumlah kunjungan responden tersebut dalam satu tahun, kemudian uh, total cost yang dikeluarkan responden tersebut uh, selama perjalanan, kemudian uh, tahun uh, usia dari responden, dan kemudian uh, income responden tersebut, dan uh, jarak dari tempat asal ke tempat wisata tersebut. Nah, kemudian langkah pertama yang harus kita lakukan adalah menjumlahkan jumlah kunjungan dari 100 responden tersebut. Di sini kita jumlahkan dulu total kunjungannya. Nah, di sini kita tulis jumlah kunjungan dengan responden dalam satu tahun. Di mana nantinya... Jumlah kunjungan responden dalam satu tahun ini merupakan variabel Y. Kemudian, kemudian setelah itu kita harus mencari surplus konsumennya atau SK, namun kita harus mencari dulu nilai regresi dari Data yang kita punya ini, nah, di sini saya memakai asumsi bahwa uh, diregresikan nilai Y itu jumlah kunjungan, dan x-nya adalah total cost-nya. Berarti di sini kita ke data, kemudian data analisis ke regresi. Nah, di sini kita pakai jumlah kunjungan, di sini sudah ada jumlah kunjungan, dan uh, x-nya adalah. Ini X-nya adalah total cost-nya. Di sini kita masukin total cost-nya. Oke. Okay. Nah, kemudian di sini nggak usah ada yang di-checklist. Di sini output -nya. Kita klik di sini biar nggak terlalu jauh. sini aja sebelah sini. Dan kita enter. Nah, di sini akan keluar nilai summary outputnya. Kemudian dari nilai hasil regresi ini, di sini ada intercept dan X variable. Dan kita di sini misalkan lagi ada alpha 1 dan beta 1, di mana nilai alpha 1-nya merupakan nilai intercept intercept, dan nilai beta 1-nya adalah X variable 1. Di sini kita copy. Di sini kita copy. Kemudian, kita paste di sini. Paste value, oke. Ini kita tandain biar ada perbedaan di sini yang lainnya. Nah, setelah sudah ketemu nilainya, kita baru bisa mencari nilai surplus konsumen karena surplus konsumen itu. Konsumen rumusnya adalah V atau jumlah kunjungan dipangkatkan 2 dibagi min 2 dikali beta 1, di mana kita sudah punya nilai beta 1 dari hasil regresi tadi. Nah Berarti di sini SK-nya sudah bisa kita hitung sama dengan jumlah kunjungannya berapa. Jumlah kunjungan ini, ini ya, V itu jumlah kunjungan. 2 dipangkatkan 2, Dibagi minus 2, dikali beta 1, di mutlakkan Karena agar nilainya tidak berubah. Kita kasih mutlak, kemudian di -enter. Nah, nilai ini kita drag sampai bawah. Nah, sudah keluar nilainya. Kemudian kita rata-ratakan kembali surplus konsumen nilai surplus konsumennya berarti perwisatawan Nah, ini di sini surplus Nah, di sini berarti sama dengan rata-rata dari atas. Okay. Nah, ini adalah rata-rata surplus konsumennya. Ini adalah uh, variabel X. Dan kemudian dari sini kita bisa mencari rata-rata surplus konsumen per wisatawan dibagi jumlah kunjungan kunjungan responden dalam satu tahun. Berarti di sini kan jadinya x variabel x dibagi variabel y. Berarti di sini nilai surplus dibagi ini. Nah ini adalah nilai... Oke, kemudian dari jumlah surplus konsumen ini kita harus mencari total kunjungan ke kawasan wisata Kawasan wisata dalam satu tahun. Kalau tadi yang sudah kita punya datanya itu total kunjungan responden ke kawasan wisata dalam satu tahun. Nah bagaimana kita mencari total kunjungan ke kawasan wisata dalam satu tahun secara keseluruhan itu harus melalui data sekunder. Di sini saya misalkan total kunjungannya 300 Kemudian setelah itu setelah menemukan total kunjungan dari kawasan 6 setahun kita cari di sini rata-rata uh, surplus konsumen per kunjungan kunjungan yang tadi sudah uh, kita uh, sama rata-rata surplus konsumen yang tadi sudah kita hitung di sini ini udah bener ya coba kita cek lagi ini ada sini kemudian di sini kita pindahkan nilai yang tadi di bawah tadi karena kita sudah mencari ya ini dia nah kemudian dari nilai itu baru kita bisa mencari nilai ekonomi kawasan wisatanya kemudian bagaimana sama dengan surplus konsumen surplus konsumen dikali total kunjungannya Jadi untuk mencari nilai ekonomi wisatanya, disini ada tulis sama dengan ini dikalikan dengan ini. Ini kayaknya ada yang salah. sebentar, sedikit Terima mm -hmm. Yang ini ternyata harus kita tutup kurung agar hasilnya sama. Tutup kurung ini juga tutup kurung. Nanti ada salah rumus. Nah jadi nilainya yang tadi surplus konsumen yang pertama itu salah ya. Ini harusnya rumusnya kita kasih uh, kurung. Udah di sini kita rata-ratakan ulang. Nah, di sini ini dibaiki dengan ini. Nah, berarti ini kita sudah menemukan nilai Nilai ekonomi dari kawasan wisata tersebut adalah 404.439.394 rupiah. Tadi nilainya yang pertama salah karena rumus surplus konsumen yang digunakan seharusnya menggunakan tutup kurung. Sini, nilainya tidak. Oke, ini untuk hasil dari mencari nilai uh, valuasi ekonomi dari ekonomi kawasan wisata menggunakan, menggunakan metode travel cost method. Selanjutnya kita akan beralih ke metode yang terakhir, contingent valuation method. Nah, metode CVM ini merupakan metode langsung penilaian ekonomi melalui pertanyaan kemampuan kemauan membayar seseorang atau willingness to pay-nya responden tersebut. Sehingga metode ini secara umum melibatkan tiga tahapan umum, tiga tahapan utama. Yang pertama adalah identifikasi barang dan jasa yang akan dievaluasi, kemudian konstruksi skenario hipotetik Nah dan terakhir ada elastasi nilai moneter. Kalau konstruksi skenario hipotetik ini adalah uh, hipotesis apa yang kita bangun untuk uh, memberikan sebuah pertanyaan kepada responden mengenai kemauan mereka untuk membayar. Misalnya uh, hutan wisata mangrove menghasilkan berbagai manfaat yaitu sebagai destinasi wisata, tempat berkembang biaknya berbagai jenis biota, penyerap karbon dan wadah peningkatan ekonomi masyarakat yang berjualan di kawasan tersebut. Seandainya pengelolaan hutan wisata tersebut ditingkatkan dalam bentuk pemeliharaan tanaman secara rutin, pemeliharaan fauna, penyediaan sarana prasarana yang memadai dan maka, apakah Anda bersedia untuk membayar tarif masuk sebagai partisipasi dalam meningkatkan pengelolaannya? Seperti itu. Nah, kemudian listasi nilai moneter ini terdiri dari beberapa format. Yang pertama ada open-ended. Yang kedua ada bidding game. Yang ketiga ada kartu pembayaran. Yang keempat ada single-bounded dichotomous. Dan yang terakhir ada double-bounded dichotomous. Nah, di sini merupakan format-format dengan contoh pertanyaan yang berbeda yang bisa diajukan kepada responden untuk menilai atau melihat kemauan membayar orang tersebut. Open-ended ini kita bebas membuka mereka mau membayar berapa, nominalnya tidak kita tentukan. Kalau bidding game, kita memberikan penawaran pertama dan kita menaikkan tawaran tersebut sampai responden menjawab tidak. Yang ketiga ada kartu pembayaran yaitu terus ada single bonded dichotomous, yaitu memberi pilihan kepada responden untuk uh, sanggup atau tidak dengan nilai yang sudah kita tentukan dengan pilihannya atau tidak, seperti itu. Dan yang terakhir ada double bonded dichotomous, ini kurang lebih mirip dengan yang single bonded dichotomous. Nah, uh, metode perhitungan yang digunakan dalam uh, willingness to pay dengan metode CVM ini adalah yang pertama metode parametrik atau model logit. Yang kedua, ada metode non-parametrik atau metode Turnbull, metode Kaplan-Meier Turnbull dan yang ketiga ada metode Spearman Karber. Nah, yang akan kita bahas di sini adalah metode Turnbull atau metode yang mengandalkan jawaban tidak dari responden. Kenapa menggunakan metode Turnbull? Karena yang akan kita lakukan perhitungannya dalam menggunakan perhitungan bidding. Seperti yang kita saya sudah dijelaskan, bidding adalah kita menaikkan penawaran hingga responden mengatakan tidak, sehingga metode tumult ini pas untuk digunakan dalam melakukan perhitungan. Nah, bagaimana contoh dan simulasinya? Kita akan langsung masuk ke Excel. <tuh> Baik, teman-teman semua, di sini saya sudah punya data, yang uh, bisa digunakan dalam menghitung uh, CVM yaitu dengan format bidding. Di sini uh, saya punya 60 data responden yang telah melalui uh, survei. Nah di sini itu kita menawarkan ke mereka nilai bidding dari 3.000 sampai 15.000 untuk uh, nilai memasuki uh, kawasan wisata. Nah di sini ada kolom willingness to pay, yaitu kemauan mereka membayar atau tidak. Kalau nol itu berarti tidak, kalau satu itu berarti iya. Kemudian di sini ada nilai income atau nilai pendapatan dari masing-masing responden. Seperti itu, nah nilai bidding ini sudah saya urutkan dari yang terkecil dan sampai yang terbesar, sehingga angka-angka identitas responden ini sudah berurutan secara acak. Seperti itu. Kemudian data ini kita pindahkan ke sheet yang berikutnya. Di sini sudah saya pindahkan. Dan nilai setiap bidding sudah saya bedakan dengan perbedaan warna agar tidak bingung saat mengolah datanya. Nah, yang pertama di sini kita pindahkan dulu nilai bidinya ke dalam tabel nomor satu. Yang pertama ada 3.000. Kedua ada 5.000. Yang ketiga ada 10.000. Dan terakhir ada Rp15.000. Kemudian setelah itu kita mencari nilai except dari masing-masing bidding. Bagaimana mencarinya? Yaitu nilai yang menjawab satu atau yang menjawab iya dibagi dengan nilai jumlah responden yang menjawab di bidding tersebut. Misalnya di yang tiga 3000 ini, yang menjawab iya atau angka 1 ada 11. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. 11 dibagi dengan total yang menjawab di bidang 3000 ada 15. Nah, ini kita kalikan 100 karena kalanya sama 100. Nah, hasilnya 73. Kemudian yang ini yang 5000 kita hitung ada berapa? Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan. Ada sembilan dari total lima belas. Jangan lupa kita, kita tutup kurung dan dikalikan seratus. Nah, di sini yang sepuluh ribu itu ada satu, dua, tiga, empat, lima dari total semuanya lima belas. Berarti lima dibagi lima belas. Ini lupa dikalikan 100. Nah, yang terakhir, yang 15.000 itu nilainya nol Karena tidak ada sama sekali yang menjawab iya. No. Nah, untuk mencari reject adalah kita melihat nilai sisanya dari total yang accept. Berarti nilai 100% total 100 dikurang nilai accept-nya. Nah, ini untuk nilai reject segini. Ini tinggal ditarik aja. Nah, oke okay, baik. Nah, setelah uh, melakukan perhitungan accept dan reject ini, kita kemudian bisa membuat grafik kurva permintaannya dengan nilai accept dan reject -nya. Di sini kita ke Insert, kemudian ke garis uh, yang ini, scatter plot ini. Nah, ini kita sudah tampilkan grafiknya. Ini merupakan grafik uh, permintaannya. Yang biru itu adalah nilai accept-nya. Dan yang uh, merah adalah nilai reject-nya. Kemudian kita masuk ke tabel yang selanjutnya, di sini sudah ada kumulatifnya dari uh, bidding reject. Nah, Di sini sudah terlihat bahwa uh, 26,7% reject uh, bidding 3.000 seperti itu, ini kurang lebih sama dengan yang di sini. Kemudian di sini kita harus cari nilai median atau nilai tengah dari kelas uh, bidding -nya atau kelas uh, WTP-nya di sini. Dari 0 sampai 3.000 berarti nilai tengahnya kita bisa cari dengan 0 ditambah 3.000 dibagi 2. 500. Begitu pula dengan yang ini, 5.000 ditambah 3.000 dibagi dua. Yang ini 10.000, ribu. 10.000 ribu ditambah 5.000 dibagi dua. Dan yang terakhir, 15.000 ditambah sepuluh ribu dibagi dua. Nah ini adalah nilai tengahnya. Kemudian di sini kita akan mencari nilai minnya atau nilai rata-rata WTP setiap kelas bitnya itu. Nah ini adalah kita pindahkan dulu di sini yang nilai ini. Kita pindahkan ke sini. Nah, ini ini ini sudah saya pindahkan. Minwet TP setiap kelasnya. Jadi, rata-rata. Ini kan rata-rata. Nah, dan rata-rata uh, setiap kelasnya. Kemudian ini kumulatif frekuensi yang eksepnya Atau kita pin, bisa pindahkan dari, uh, ini kan except ya. Berarti itu yang ini. Nah, ini kita, kita copy. Kita pindahkan ke sini Nah, kemudian untuk mencari minwet TP. X ini, ini kita ini dikalikan. Gitu kita cari min WTP-nya, dikali uh, kumulatif frekuensinya. Nah, kayak gini. Kita geser. Ini. Nah, ini itu kayaknya. Ini, ini harus kita ubah lagi dalam bentuk, karena ini tadi dikali 100 Yang ini, yang di sini kita harus dibagi lagi dengan seratus. Ini berarti kita di sininya aja deh. Berarti sama nongan ini dibagi 100. Nah ini juga sama. Sama nongan ini dibagi 100. Ini juga seratus. Nah ini tetap nah udah diketahui uh, rata-ratanya kemudian di sini kita cari untuk semua kelasnya berarti di sini kita jumlahkan ini nah. nah ini ketemu nilainya untuk rata-rata uh, willingness to pay-nya. paynya nilai angka uh, yang bisa menjadi referensi untuk uh, dijadikan nilai masuk uh, ke dalam ka sebuah kawasan wisata dari dilihat dari rata-rata dan hasil uh, survei yang telah dilakukan. Berarti di sini untuk rata-ratanya itu bisa diambil nilai 6.000 gitu, dari bidding yang telah dilakukan Rp6.000 hingga Rp15.000. Dengan nilai 6.000 ini ada kemungkinan uh, bahwa uh, pada orang-orang uh, lebih mau mengeluarkan uangnya dengan oh, untuk memelihara ekosistem dengan nilai seperti ini gitu di sini berarti nilai 6000 ini nilai akhirnya nah mungkin uh, itu untuk yang uh, non parametrik dengan uh, metode Turnbull berarti uh, sudah selesai tutorial kita dan uh, penjelasan mengenai ketiga teknik dalam perhitungan valuasi ekonomi, mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.